Batuk seorang perokok tidak hanya menandakan rusaknya paru-paru. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang juga.